tapi ikulau namong eleng akan ke pokok e kini ku mati jeng ben iku urem ieng ajo royal ilmu hakikat saat ini kiu malah mati jeng ben urem ruko owo buka tutup tutup hakikat niku jeng ben nak wis mati fakasafna angka rito aka favesoru kaliya uma hati malah nekata ulama seng seneng mati ruko tiang mati ku menuju alam hakikat malah ne masyuru sineng rumi apa e mati muritikto nu wangis. Din namaku ngamuk, murid bintung murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih, malah ditangisi. Murid kok goblok, kayak Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangisi. Murid pintu, ayo nang nari, nari akhirnya muridnya. Mulanya daerah tarian rumi itu ditarik pas gurunya apa mati. Ya, coba jajal rapopo tidak ada yang menyebabkan tapi mazhab seperti itu ya ada jika mazhab kita Jalaluddin lalui kajik nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu jika kita ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khaira ayami yauman alka kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau kita mengajarkan itu wa khaira yauman Alkohol kafei hari terbaikku adalah hari saat ketemu, enggak kemana itu nggak ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa di mati Yono Elmu ni, sing wani mati Yono Elmu ni. Untuk aku yang ngerasa Elmu-Elmu dan bocah reh, wah emati bokoh reh, Tapi sampe tak aja secara syariat, kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulon aku, tak warai, ya tonggo, tonggo masalah syariat, tak warai ingatan, nggak si, mesti bener lagi hati soheh. Okay anggap saja kita hidup ini zia datan li fi khairin itu doa Rasulullah Mas'ur itu awal mats alil hayat a zia datan li fi wal walmauta rohatan li mingkul syarrin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa bu buruk sehingga mati kita pasti baik makanya bener wong wong ulama itu wong bajingan begudal mati saya geh mayat niki wonge menang kafe saya ghe menang ayo mundi saya, si, si, si. dia bah saya bah bareng donger meng -dong -dong, saya paneh jari kia ini yo saya baru kaya mati serazinor ramaling orang rampok nak deh ini jauh rep gak saya mereka iso maling so ngram berarti mati jadi saya tadi dialek saya lagu mana donger maling maling menanu no, mati fase kelas saya ke gih aku noel mune mereka mati aku rohatan mingkuli saren akhir dari segala maksi maksi Ya akhir dari skala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kuloh, anggap saya sama ngaji kuloh aku bentuk tawadu. Aku ngalim lah ngaji tawadu. Kuloh gitu tawadu. Kayak aku kecelok ngalim lah rembang soanre ini. Sama kayak aku lo soan kuloh. Lo kuloh mau ngalim gurumu rene. ini. Mau itu sopan taharasopan. Sopan. sopan yo sopan. Ngalim lah ibu ngaji. Yo sopan. Sanggup apa ya ngono pokoknya, pokoknya hingga pape benar kok, oh, cocok tuh. Manja ngaji, manja ngrayisol, su suudonu haram, suudoniku. Jadi Allah itu cara pandang tuh lebih gampang ketimbang alif fek itu bang manusia. Allah bolak balik nyontok nolnya. Allah niku dat sing luar biasa, gampangan. Wong Nabi Isa, kira Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al Minanul Kubro karangannya, cintan Imam Saroni.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 ngelani Mula kalau -mula mulai begini tuh kok dahu panik ngamal no pemahaman us kalau lakukan itu mulang sampai boleh kita pesan tentang Surabaya, bawa boleh tentang Jogja, terus semua macam-macam lah. Karena ada ayami dari qum tuh ada nafahat, terutama bulan-bulan yang -bulan di gentikan Allah minhah arba atau napa hur. Terus soal tentang yang lu sekaratipopo, prati popo terus. Orang di Papua modenya itu tukang gawe surujul surujul faros, tukang gawe hiasan corongnya apa pelana apa pelanannya apa jaran, gawe sepatu jaran pelanannya jaran. Takok ini bek Nabi kila Nabi Musa ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda, kalau pelanannya kulo, apa Nabi Musa dicotos, orang kancang pangeran jituhe cara. Allah disalah di salah no Musa keaha ngono aku iku seneng Abek pujiannya caiko aku nonpo pujian sesuai pahame wong iku Hai nak wiridan ini ya Allah kalau engkau mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap tidak wir Nabi Musa dicotos Haikotor syaria-hati satu jadi bisa Mu mau mudah dikatakan mu'i yang tersesat, ya sesat ya. <tuh> eh, ini kadang buatan-ngotan tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu khakyat nggak boleh jadi fakir ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa? syariat tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tersebut itu ya pangeran. Pangeran ya pengirahan yafa'alullahu mayas. ini kan memang masalah-masalah yang nggak uh, akan selesai layu sa'alu'amma wahum ma'ayas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 Makanya kepingin kancing Nabi, kau nak kepingin ngalim saiki, kau nak kepingin rok kudri Allah yo ya saiki. Nah, carane piye sering mau coba ayati ayat wamin ayat ih. Dan dikenal lo ayat ayate eh, Allah yo ya mulai saiki. Ya, Malah nih ngaji wamin ayat ih, ayat eh Allah kau lew gulek dua yo ya ayat eh Allah kau ing ngop turu yo ayat eh Allah turu Yang El tenan Gang masih orang terbaik di dunia kepingin turu raiso Gang nak rawaya turu tidak bisa misalnya, saya bisa apa saja apa pesulap-pesulap di Jakarta lah, bisa melakukan apa saja mohon sama tidak hebat, saya itu turu tidak apa-apa turu, makanya saya nanya ulama dulu kadang jorok-jorok Imam Zamahsari ini ku tiang muktazilah orangnya alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid tapi dia mutazilah muktazilah dia orang percaya bahwa ahli sunnah nak. Allah itu sehingga ada akmal al cara ini orang itu sehingga ada akmal al-ibad buktinya orang ingin mengatak-ngatak, lungguh karena orang yang ingin mengatak lalu khisab gunanya apa? berguna khisab, ada suaranya, berguna disesuaikan ada akmal al Ora orang Allah berguna Allah sehingga ada akmal al-ibad walhasil ngomong-ngomong terus dekne suatu saat ono ulama rodok kiai dia anak ayu. Mbok piye critane ditawak no, mbok piye malah dirabi be zaman sari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwari bapake wong anak iki kiai. Bari sama sari wis ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis Enak Pak, ya enak. Pa. Ena. Sampean kepen bali ni meneh? Ya iya. Ya bali ni sakniki. Kan sampean sing nontokno RA. iso raine jare. Ya ora iso, lho jare iso ku apok den dadi den ahli sunnah itu gara-gara reso munggah meneh terus tobat dadi yo ana wong tobat mergo urusan sek yo semenjak itu zaman syari mulai radu ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf yo enggak salah yo rondo muktazilah yo rondo ahli sunnah itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim jari saget ora iso jare kabeh nonton nontokno menungso la kok ora iso barang Masak bos tobat, la nih pula balik untuk nih, Melani ayo gue ya kadang penting, nak ngajak ape loh, ya, nak ngajak elek gue seng seng perkor, family atau sekolah suwon ayat-ayat wamin ayat ini ku anggap mawon selain gue iman, gue diingetkanoh kudroy allah, timbang gue romsomben, terus pas gue roh pas latar wudnal, jahim. Tapi melani kalo nak mau coba wamin ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, kayak mengertikan kita langit bumi ku ayatku, ku turu yo ayatku, ku golek duit, wakti gua uku min fatli yo ayatku, nih ngetikan Imam Boesali, fakuluma fil Quran tak arufun min wah kabeh Quraniku, Allah ku, saiki, kenal loh daten yang mulane nang kenali saiki, sedurunge kuwe kenal, pas wayaik kenal Allah serono guna, guna nih, kuwang kafir, akhirnya ngertiin Allah ku hak, ngertiin rohku hak, pas roh hak, pas latarobundal. Cahy mulan- rom kutu saiki, pangge melenggo ngaji langsung sholat rong rokaat, pun ngertos gusti, mon ngertos sovo pokai muna pun ngertos, ngoper sholat yang meninggonong pun ngertos, ya. pun ngertos, enggak tuh, yang enggak tuh, enggak enggak tuh, terlambat, enggak enggak mata bayana lahu enggak tuh, enggak enggak ala tuh, enggak enggak enggak tuh, enggak enggak enggak tuh, enggak enggak enggak An-Nabawha ala kulli shayin, kau tirum kau hakikat hidup dunia ini gue sebut ini gue asamawati wa min al ardi mislahun yata nas jalul amru bi na huna dita alamu an ala kulli shayin kau tiru An-Nabaw kau fi kulli shayin ilma Allah nggawe langit bumi gue jumlah itu lan urusan neng langit bumi gue macem-macem awong gede dari wong cilik awong cilik dari awong gede kere suga-suga kere muacam-macam Urusan di bolak balik bae pengiran ngo mo lita alamu supaya kamu tahu anak boha ala kuli seing kodi memang awa ku dat sing goa sekuat deng rana iki ayi tetiki ayi ana iki rada tetiki sing ora debutan ngo rasi toki jatuh ngo sing rana kiai ayi tetiki meneh di pretel meneh mo male dunyo ngo mo pen lita alamu anak ala kuli seing kodi sing profesor doktor teti anak bue wong ngerti mo kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembuh, kalau nontonnya wolak kalau Allah mo mau kepingin kuahku ngerti pancen Allah itu ala kulise'ing kodir jadi yatana zalu dati tumurun opo alamru benahuna urusan langit bumi kape, digaya variasi digaya macem-macem mau -macem. Allah itu kepingin kuahku lita'alamu anna waha ala kulise'ing kodir wa anna waha kot ahal tabi kulise'ing aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue Me pun roko, merko roko terlambat, terlambat, hmm. lani alha kota kasurku tubo oca waco pengei ling bahaya, nganti alami kala, lau ta alamu na ilmal yakin pas latar wonal, jahim. kau kau na mo co ayati ku yonang ya istanan, lani kau kau na trawe, kadang kulo ya raseksa, kulo yot kuman beti angki ngimami mo co ayat koi sofase niku kuman naku loni pun betan sakat, merko faham nun. Kamu masing-song kebut barangku. Kalau aku pelan-pelan seneng mak mau perkara ini senang pangeran. Hah, kalau lagi tafakur kok ruku namun diajak ruko. Tidak kalau sholat piyamba kan tidak mikir barangkau. Kajing Nabi unati sholat piyamba. Ini ku mulai bato isak ngantes subuh. Maksayat. Ini ku intu azib hum fainda hum wa in taghfir lahum fa antal azizul hakim. Ndu bolan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. Sak ayat, Kang. Saking wusule kanjen. Ah sokoe serang arah lakone wis giebet, guys. Gewebet meneng khatam wis. Dhuwae hasilhe to. Gambrak no. Faham ya dadi niki kula terangno keneh apa kok ayat wa min ayati wa min ayatihi. Niki carane pangeran nyelamat matikan kajian Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ben kue kenal pangeran zaman neng dunyo. Cus sampai kenal pas neng akhirat, pas kenal pas latar wonal, jahim pas kenal pas wayang lebih nabung neroko. Bon keluar terus nagi. Wamin ayatihi lan ikus tengah sangking ayatih allah antaku maute tayen tengah teko pas sama ulangit wal ardul bumi. Termasuk ayatih allah yang ada langit bumi. Saiki bumi jek kenek goni langit yo ya, tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah e bi rodati tesih kelan kersane Allah. Langit ngatuk min ghairi amadin kelan tanpa soko. Oh, ya, Sing jelas tanpa soko yang kita lihat. Wonosakane Bu ora koi coro dohir yang kita lihat gak ono napa sakane wis kan bin ghairi amadin tarona ora usah soko yang kamu lihat. Yo yo meskipun yo mesti neo tapi tapi nganggu sistem antariksa luar salu boh boh boh ko ora kena didel titel, suma idata ama konon nuni manggil sopo wa taala ku eng siro kapet panggilan minal arti sangking bumi, pia yan fuho kambare anton iyo sopo isrofilu malekati isrofil fisuri ing dalam sangka kala, Tompet, diuna, trompet apa wok wok pia iko nona mane nopo trompet, trompet kok ke trompet kemerdekaan na iko rang nuno, oh sangka kala semprong. <laughs> semprong ya yo raseru kang trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya nih, kitab Etahaf nih. Nihku api tenar kitab nih. Kalau nanti mau cek ngeten logikannya. Karena Oppo untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soi kayu suara yang apa dahsat atau sur itu kan isrofil niok trompet terus dunia ini nopo hancur. Nihku teori ini jari jari beliau itu beliau pernah guys simulasi, katus, gedung misalnya ditutup, ya yang orang-orang nopos -orang, tukang musik musik nggak ngeretas. Misalnya gedung ditutup nganggo kocok, terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan sakit, no? pecah kalau tertutup. Nah itu, Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau, ruang paling kecil pun tapi nak bom kan padat, atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak terjangkau, jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya isrofil untuk merusak dunia itu hanya butuh apa suara, makanya pakai apa? pakai trompet terus orang-orang itu ada ulama si mikir nganti saya ya orang-orang tahu nggak ada ada BPKB loh jadi kurut karena orang-orang itu rapati senang dihutang orang-orang itu aslinya rapati juga kadang-kadang ya kepengen Kok umum kiai di bisnis tapi tak na nggak terus, semikir ngaji cikus opo terus, ada buat barang kan repot nggak nggak nggak terus nggak nggak nggak terus nggak nggak nggak nggak tanggal nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak tanggal, tanggal ya. <tuh>, yo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 malahnya itu sirine kena opo isrofil itu cukup pakai apa? sangka sangkakala biaya yang fuhah kamera mentorian supaya Israfil isrofil suri yang dalam opo sangkakala lil si krono terjadi ini tangi songko minal kuburi sangking kubur lil si krono tangi minal kuburi sangking kubur idan nalikane da'akum akum dakwah antum dari sirokape utah kerujuna matu sirokape minha sangking apa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahya an khali urip kabeh fakhurujukum mongko kabeh minha ing kubur bidak watin kelawan muk sak panggilan iku yamin min ayatihi setengah tengah saking Allah taala wong sak donya jumlahe miliatan mulai nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah subhanahu wa taala Mbona roh saiki wis koyo kulos koyo ngaji mulane bener kanjeng nabi wong nak ngaji kuwi digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayat-ayat pangeran. Atuh ngaji saiki, timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas waya mlebu neraka. Lumayan rom zaman zamaning bidukanku kenangan jek ning donya napa? Jek ning napa? Tuh nyung tadi keseban nak tisik sampun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi dadi ono bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom. Lis <laughs> sertifikat pangeran nggih rom tenan nak dibenerno pangeran. Mulane faalam nggih faalam anna hula ilaaha illallah faalam roh ge saiki napa roh nggih saiki aja somben walahulan Wala tetap lan iku tetep Allah taala wala hul lan kagungane Allah sarasan mantai sapa wa fiis samaawati kae langit pira langit waf wal bumi. Allah sing langit bumi apane milkan kepemilikannya utawi mulkan sami apa kerajaane iki sami. Wa kholqan penciptane wonten kene sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah anak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajane atau pemiliknya. Owo karena kiraah kita itu ada yang Malik yaumidin berarti raja ana sing Malik ya berarti pemilih. pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki mun samimawon wa kholqan penciptane wa abidan keperbudakane liane owo kagungane owo cek owo sebagai malik cek owo sebagai khalik cek mereka sebagai hamba owo subhanahu wa taala kulo ntekabeh lagu maring owo itu naikun nurut kabeh mutiun ati sing nurut kabeh Nah ini nggak ilmu hakikat. Nah coro Allah, wong kafir yo ya nurut, tapi nurut. Teh ura coro syariat buktine urak pen tua yo tua, urak pen mati, ya mati. Mula nak wong itu kan kululahu itu. Wong sak doyan nurut aku. Maksudnya nurut mereka berten nurut vke. Saya kira wong kafir kepengirat mati itu ora. Banten. nyatane mati. Akhirnya nurut tau rabe pengiran. Nurut. Ibu maksudnya kululahu kawn itu nu fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasek yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulai ada sudut dua, uang fasek orang nurut pangeran, uang kafir orang nurut pangeran, dalam sudut pandang fakke, tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran, tapi maksudnya nurut woi, oh, orang kwen mati, woi ya mati, orang kwen kena musibah, yo ya kena musibah, malah ni awa apa? awa koolulahu koh nitu tu, malah ni awa nanti dugong nih kena woi, kudu nurut aku, cek nurut api api cek nurut apa. Tak peson. ni kita waktu duduk pangeran kelabang nopo sadar bahwa tiawu alati dar jauh tahu kang abiti sopalati alkohol kau yang penciptaan lina maring manusia. Semua itu mengkondisi balian sopawat alahu ing alkohol kau gak dah sausi entai an nas to sausi mati ini anas. Tahu bahwa ti ada, bahwa ti ada tulhol kiku ahwan duku ringan alih yang atas ya Allah. Minal bati dibanding abiti penciptaan biar-biar ketangi ada kubur, itu ada no materi ini pada zaman itu ada materi, ada materi Allah tidak apa sekarang sudah ada mate, materi harusnya Allah lebih mam, mampu tapi logika itu binalori kalau ningali ilama marim perkara indalmu khotobi menurut pandangan wong sing dikit rupa-rupa logika umum mengatakan min an na i adata se'i sangking sabtu yang no perkara itu as halu gampang menikti dayi, tinimbang, ngawiti se. I. Waillah kau lamuno ora ora dengan pandangan seperti itu Fahuma mongko tawi albatul an i ada memulai dan mengembalikan indawo munggaya watalaiku sawa unikupodo visuhulati ing dalam gampang awo nggawe langit bumi sungur ngono yuk nganggo kun yuk bar nawes anjur dikembalikan yuk kun yuk kembal kembali sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai selesai, cuma umumnya kita cara pandang kita nak mbalekno luwih gam, gampang menan napa bin nadzur ilama intal mukhotob min an na'i adat azalu min didai wala hulan niku kagungane Allah sarasan al matsalu utawi sifat al a'la ingkang luhur fisamawati kang inggih pira-pira langit wal ardil bumi ayy sifatul ulya tegese utawi iku kang duwe sifat luhur wayati sifat luhur iku anahu La ilaha illallah Sepakai roh mulai saiki fa'alam anahu La ilaha illallah Sepakai kudur roh tenan mulai saaniki Bahwa itu Allah ibu alazizu Dat simenangan ing dalam kerajaan Allah alhaqimu dat simfijak Fi khulki hi'ing dalam penciptaan Allah Subhanallah wa bihamdihi Adatat khulki hi'i wa adatwa nafsu Wa zinata arsyia Midata kalimati Thank you.